الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومالنا ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن دقائق معدودة يعني نريد نتكلم فيها Nah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha berkuasa salawat dan salam semoga tetap tertuju kepada sosok manusia terbaik sepanjang masa beserta para sahabatnya yang senantiasa uh, menemani beliau dengan setia beliau memberikan sebuah yang dikenal dengan khutbatul hajah yang berisi tentang persaksian bahwa tidak tuhan yang berhak disembah selain Allah dan juga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian beliau menyampaikan meminta hanya beberapa menit saja kita berusaha untuk fokus. Kita akan berbicara Yang paling penting ketika kita berada di majelis ilmu adalah berusaha untuk beretika dengan etika para penuntut ilmu. Yani, di antaranya adalah tidak sepantasnya seseorang ketika syekh berbicara itu mereka juga saling ngobrol. Ya, via telepon atau bermain-main dengan gadget. Beliau meminta satu saja, kita semua fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau, Syekh Tham Dan kalau bisa, jangan menulis sekarang. Dan men jangan menulis, yani, kafir beliau memberikan sebuah perumpamaan. Jika seandainya ada orang kafir, misalkan masuk ke masjid ini, dan dia bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan di sini?" Yaku, Dars ilmi. Ya, pasti kita akan menjawab bahwa kita sedang belajar. Ya. Kemudian dia pasti akan menimpali ya jawaban kita, "Tidak, ini bukan pelajaran ilmu." Kenapa? Karena dia melihat bahwa ada di sana orang yang berbicara. Ada yang main gadget. dan ada yang menoleh ke belakang. Dia akan mengajarkan kepada kita. Apakah seperti ini cara belajar di hadapan belajar di dalam agama Islam? Mungkin. Jika labud awalan majalis, majalis, Dimulai pertama adalah hendaknya majelis kita yaitu majelis ilmu berusaha untuk beretika sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man afdhalal malaikati Siapakah malaikat terbaik alaihiussalatu wassalam? Man? Jibril alaihisalam. Tentunya malaikat Jibril alaihisalam. Ja'a ila majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw. Dot Ah. Wa limadha tabta'ik Nah, ia menjadi pertanyaan kenapa kita duduknya menjauh tidak seperti malaikat Jibril mendekat. Ya, kalau begitu kita berusaha untuk mengikuti etika beliau ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat ke majlis ilmu. Naam, hakadha sana Jibril alaihi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 Seorang beliau mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jolos, yang belajar, Kemudian beliau duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam layaknya seorang penuntut ilmu. Beliau tidak mem, uh, tidak kakinya. Bahkan ketika itu balik ke Jibril alaihi Salam sangat nampak sekali pada dirinya etika seorang penuntut ilmu bahkan dalam berpakaiannya. Yangi tawasat fi wa lam libas muqatta' na'am tawassat bilaw ya alaihi nah, salam ya, ketika datang ke majelis nabi shallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian yang sangat sederhana dalam artian tidak mengenakan pakaian yang sangat mewah sekali dan juga tidak mengenakan pakaian yang lusuh dan uh, misalkan banyak bolong-bolongnya wa anṣatu al-kalama an-nabiy Nah, beliau juga mendengarkan dengan baik perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la mi wa qati fi al kalam yani ma fi mudakhalat beliau tidak pernah memutus perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam saal as'ilah ila yaum hada nahnu nastafid min hadha al hadith al adhim min yani ahamm al ahadith beliau ketika itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan sebuah pertanyaan yang dimana dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap malaikat Jibril ketika beliau bertanya sampai detik ini kita mendapatkan faedahnya yang sangat luar biasa dan ini adalah hadis yang sangat agung di sini ada sebuah pertanyaan mana yang lebih baik Musa, Nabi Musa alaihi salam, ataukah Nabi Khidir? Musa alaihi salatu wassalam. Tentunya Nabi Musa alaihi salam lebih baik daripada Nabi Khidir. Kalimullah. Dimana beliau adalah sosok Nabi yang diajak bicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Min ulul azmi min al wa rasul alaihi wassalam al-khamsa. Beliau adalah salah seorang dari ulul azmi para rasul alaihi salatu wassalam yang lima al-khidr raja salih ada dia adalah seorang lelaki yang saleh rasul alaihi kata beliau khidr tidak mencapai ke derajat para nabi dan para rasul alaihi wassalam lakin Musa alaihi salatu wassalam amarahullah an yata'allam asya' al khidr tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala meminta Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Maka yang menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Apakah di sini Nabi Musa membanggakan dirinya di hadapan Khidir dengan mengatakan bahwa dia adalah salah seorang ulul azmi minar rusul dan dia berusaha untuk meninggikan kualitasnya di hadapan Khidir? al hal hal an awal labud an ketika Nabi Musa datang kepada Khidir beliau meminta izin terlebih dahulu kepada Khidir apakah boleh saya mengikuti belajar darimu Coba lihat di sini bagaimana sikap tawadhu'nya Nabi Musa kepada Khidir yang derajatnya lebih tinggi daripada daripada gurunya ya di sini adalah satu catatan penting untuk para penuntut ilmu bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu agama yang pertama dia harus berusaha untuk beradab kemudian bertawadhu merendahkan diri kepada gurunya Taib ba'dakum al kalam as al-ma'had na'am Mungkin ada sebagian di antara antum ya, yang mengatakan bahwa ucapan yang disampaikan oleh Syekh ini biasa ya, diucapkan kepada para penuntut ilmu yang masih junior di Maahad. Ada pun e, para penuntut ilmu yang e, sudah berumur tidak pantas untuk diingatkan hal ini. Sahawla. Apakah betul seperti itu? Ah? Kenapa tidak benar ya, kita beliau tentunya tidak benar muslim la karena di sini yang menjadi kewajiban seorang muslim tanpa memandang usia baik itu anak-anak ataupun dewasa semuanya harus mempelajari ilmu agama labut anakkun Hakan kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus berusaha untuk menjadi umat yang sejati yang betul-betul mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempelajari ilmu beliau meminta kita agar fokus dan tidak ngobrol sendiri أنت Pilihannya ada dua. Kita yang berbicara atau antum yang berbicara. al <laughs> يريد يفسد علينا مجالس. نعم أو لا. Yeah. Bet, eh, apakah betul ya bahwa di antara kebiasaan setan itu berusaha untuk merusak ya, ke konsentrasi kita dalam belajar. Yufsid alain al ya, eh, merusak perkumpulan kita. Ma yurid, se se apakah, apakah setan menginginkan kita itu untuk betul-betul fokus belajar? La. Tidak. Akthar makan yati fi syaitan Ayn tempat yang paling sering didatangi oleh setan itu di mana? Fil masjid aw amakin lahu. Apakah di masjid atau di tempat-tempat rekreasi? Ain. Fil masjid. Justru setan datang banyak ke masjid. Ya yadkhul ila al-masjid yurid yusalli aw yaqra Quran aw kaza aw yahdhur dars yati syaitan. Ketika ada seseorang yang memasuki masjid misalkan untuk membaca Al-Quran atau untuk sholat atau untuk menghadiri majelis ilmu dia tidak akan dibiarkan oleh setan setan pasti akan mendatangi Lam yu'mar an nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yastazida min shay illa min al ilm kala Allah subhanahu wa ta'ala wa qurrabbi zidni mada ilman Nabi sallallahu alaihi Wasallam tidak pernah diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta suatu tambahan kecuali tambahan ilmu Nabi tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan harta makanya secara tegas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran katakanlah wahai Nabi Muhammad Ya Rabb tambahkanlah aku ilmu Al-ilm Kesimpulannya adalah bahwa ilmu itu tidak hanya identik untuk anak-anak kecil saja Akan tetapi untuk kita semua, kita semuanya perlu belajar nabi fi Ma'a Jibril al-Qur'an al-Qur'an هذا, هذا والسلام, السلام, contohnya adalah banggina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu merajaah ya mengulangi pesan-pesan uh, Allah subhanahu Wa ta'ala yang turun kepada beliau bersama malaikat Jibril setiap Ramadahon bahkan lebih dari itu di penghujung wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kurang lebih ketika itu umur baginda nabi adalah 63 tahun malaikat jibril datang kepada nabi saw untuk mengulang pelajaran dan wahyu yang datang dari allah subhanahu wa ta'ala dua kali. intinya bahwa kita semua harus belajar. setelah itu kita juga perlu untuk beretika dengan ada para penuntut ilmu maka di sini kita semuanya harus saling tolong- menolong ya harus bahu membahu untuk menjadi penuntut ilmu yang baik sebagaimana dahulu Baginda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya apa yang harus kita pelajari apa yang harus kita pelajari? Loqalakal, ya, Kalau seandainya ada yang bertanya kepada antum, apa yang kita pelajari? Aman ya. Hah? tauhid. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah pembahasan tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah. Dan juga di sisi yang lain kita perlu untuk mempelajari tentang kesyirikan Dengan tujuan agar kita tidak terjatuh kepada jurang kesyirikan Kita tidak menyembah kecuali Allah SWT Kita tidak akan melakukan salat kecuali hanya untuk Allah Apakah mungkin ya kita merendahkan diri kita di hadapan manusia? kemudian kita mencari keberkahan kepada mereka mungkin apakah mungkin seperti ini ah. apakah boleh kita meminta kepada mereka agar mereka memberikan syafa'at untuk kita la la lillah, wa jawabannya adalah tidak boleh karena tidak boleh seorang hamba itu Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah. Selain tauhid pelajaran apa yang harus kita pelajari dari sebelah kiri? Masih apa? Masih maha kita belajar. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? karena apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Bagaimana cara kita mempelajari Al-Qur'an dengan baik awwalan la budnu qira'at Al-Qur'an naqra qira'ah sahihah quran cara yang baik yang pertama harus kita tempuh adalah kita berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita terlebih dahulu tabhath 'an ustad mu'allim lil-Qur'an mutqin lil-qira'ah yaqra al-ahruf qira'ah sahihah makharij al-huruf na'am kita harus berusaha untuk mencari seorang guru yang betul-betul kompeten di dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga kita tidak salah dalam membaca makharijul huruf. Letak-letak keluarnya huruf dari lisan kita. Karena sekarang, saya akan berbicara dengan bahasa Indonesia. Sebagai semua misalkan, apabila beliau misalkan berbicara pakai bahasa Indonesia. Siapa yang benar-benar Siapa yang kira-kira bisa membetulkan kesalahan beliau dalam berbicara bahasa Indonesia? Apakah dia adalah orang yang pandai bahasa Arab ataukah orang yang pandai berbahasa Indonesia? Ya, maka di sini yang benar adalah Orang yang pandai berbicara bahasa Indonesia karena dia yang bisa membetulkan bahasa kita ketika kita berbicara. La an yakun, yani quran la yakun arabi. an yakun al al Karena Kata beliau tidak mesti seorang guru Al-Quran Dia itu harus dari bangsa Arab Tidak mesti Yang penting adalah Seorang guru Al-Quran itu harus menguasai bahasa Arab dengan baik Karena orang yang menguasai bahasa Arab dengan baik Dia akan mengetahui bagaimana cara keluarnya huruf yang benar dari mulutnya Al-fadl, al bertakwa Allah subhanahu wa ta'ala kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan dilihat karena bangsanya akan tetapi karena ketakwaannya di sisi Allah nah quran maka yang terpenting yang pertama adalah berusaha untuk membenarkan bacaan al-quran terlebih dahulu wa nahnu anta huna abra Mm. Ala laka Naam. Mm. di zaman uh, teknologi yang canggih seperti uh, kita sekarang ini kita sangat memungkinkan sekali mempelajari dan mengkaji membenarkan bacaan Al-Quran kita melalui pelajaran-pelajaran online uh, via media sosial tefham Ma'ani Al-Quran Alhamdulillahirrabbilalamin Taqra' masalah labut taffa ma ma'ana Alhamdulillahirrabbilalamin Setelah kita berusaha untuk uh, membenarkan bacaan Al-Quran kita Langkah yang kedua adalah berusaha untuk memahami makna dan kandungan Al-Quran yang kita baca Khasa antaraan fi Ramadhan insyaallah Assalamualaikum ya Ramadhan Fi Ramadhan Kulium cakra, cefcir kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, yeah. Bi kita semuanya akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita semua agar kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita harus berusaha di sisi membaca Alquran, kita juga membaca uh, tafsir yang ringkas berkaitan dengan ayat-ayat uh, suci Alquran karena tidak mungkin seseorang bisa mengambil manfaat yang besar dari Al-Quran ketika kita membaca ayat-ayat suci namun kita tidak memahaminya ya. maka sebagai solusi adalah ketika kita membaca Al-Quran kita membaca Al-Quran yang disampingnya ada tafsirnya. Nama. Aiyzan yaqullah, but nta'alam sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga telah kita jelaskan, kita harus berusaha untuk mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akwal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amal perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh bagaimana tata cara beliau salat Bagaimana dahulu metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama Dan juga mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tuhibu Nabi Alaihi Wasallam. Apakah kita mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La Ya. Kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya dibuktikan dengan lisan. Ya. Kecintaan yang hakiki harus ada tanda-tanda ya, uh, uh, dalam kehidupan kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari kita Insyaallah misalkan ada seseorang yang tidak pernah salat dan dia minum khamr kemudian dia suka mencelah suka menghina kemudian dia berkata bahwa dia cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Apakah dia jujur dalam pengakuannya? Orang yang seperti ini tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan dia hidayah dan menjauhkan kita dari perbuatan buruk seperti itu. Namun persaksian dia adalah persaksian yang dusta. ibadah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal setiap ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Apakah boleh bagi kita mengerjakan ibadah tersebut atau tidak mungkin maka di sini orang yang betul-betul mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur dalam mengikuti metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah al-yawm salat al insya Allah. Ya. Ya, insya Allah hari ini kita akan melaksanakan salat isya hal apakah boleh bagi kita melaksanakan salat isya 6 rakaat masyaallah istimewa ya. ketika kita semua hadir di majelis ilmu berkumpul dengan penuh semangat kalau begitu kita juga harus semangat dalam melaksanakan salat kita salat 6 rakaat mungkin apakah boleh Limadha. kenapa tidak boleh na salle wa quran wa narkau wa nasjud bukankah di dalam salat itu terdapat bacaan alquran ada tambahan rukuk yang bernilai ibadah dan juga sujud hal yaqibnallahu subhanahu wa ta'ala 'al-salah apakah mungkin allah subhanahu wa ta'ala menghukum kita dikarenakan kita melaksanakan ibadah salat la aidan nusalli 8 ya rakaat kalau seandainya Allah tidak mungkin menghukum seorang hamba karena dia melakukan ibadah salat. Kalau begitu, kita salat tambah 8 rokaat. La Allah subhanahu wa ta'ala ala Nabi wasallam. Maka di sini yang menjadi catatan penting. Betul Allah tidak akan menghukum seorang hamba karena dia melaksanakan ibadah salat. Tapi Allah akan menghukum dia ketika dia menyelisihi tuntunan baginda Nabi alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah salat. Jika nggak, yang ada Seorang yang tulus dalam cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia hendak beribadah, dia harus bertanya terlebih dahulu, memperhatikan apakah ibadah yang dia akan kerjakan, itu sesuai dengan tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ataukah tidak? Jika ia sesuai, maka kita kerjakan. فَالْمِزَانُ sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, طريقه nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka di sini yang menjadi timbangan yang e, benar dalam e, menimbang amal perbuatan manusia adalah dilihat kesesuaiannya dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha al-mahabbah al-haqiqiyah lin-Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sebetulnya Ya cinta yang tulus kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama. Ya. Wana tlib alilm, kama tlib alilm al-Sahabah raudhaw Allah alaihim. Kita harus berusaha ketika kita mempelajari ilmu itu sebagaimana dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaji ilmu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama. Apa yang dahulu mereka lakukan, mereka bersabar dalam belajar. Ya. Kalau bisa, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita, sementara kondisi kita dalam menuntut ilmu. Tidak ada batasan waktu dalam mempelajari ilmu agama kecuali kematian setiap hari kita berusaha untuk mempelajari ilmu baru المطورة, ya. kita harus berusaha untuk menggunakan media-media ya, sosial dan juga hal-hal uh, yang baru yang menarik ya, untuk menjadi sesuatu hal yang bermanfaat yang membantu kita untuk menambah ilmu. Sebagai contoh misalkan tadi gadget yang disebutkan oleh nah. beliau. Iya, ini lah. Cepat, ha kaza fi alhalat, fi kaza fi YouTube, lah. La. Yeah. Khatir jadah. Lah, ibhath an alim imam, tethq fi dini wa ilmi, wa tistmig li tdrus ali mungkin an tariq hadi alwshay. Nama yeah. Ketika kita membuka media sosial, ya, jangan kita sembarangan membuka sesuai dan uh, sesuai keinginan hati kita. Kita berusaha untuk mencari guru yang betul-betul bisa dipercaya dari sisi keilmuan dan agamanya. Ya. Dan tidak sembarangan dalam menimba ilmu agama. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana lima'da. Di sini ada sebuah pertanyaan dari beliau, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Untuk alasan apa? Ah? ibadah. Nah, betul, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hadza kalam yuqal bil lisan, tapi hal yuṣaddiq amal? Iya, betul. Ini adalah sebuah pengakuan yang sering diucapkan oleh Lisa. Akan tetapi apakah dia sejalan dengan uh, amal perbuatan kita seharian? Kita melihat sebagian orang di luar sana ketika dia bangun tidur ya, dari uh, di waktu pagi ya, sampai datang waktu sore, dia tidak menyibukkan dirinya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tid> bahkan sebagian mereka tidak melaksanakan uh, salat <tid> atau mengakhirkan salat dari waktunya <tid> ketika kita bertanya kepada dia kenapa engkau diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti dia akan menjawab kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah izan indana khalal fil amal ila marahimallah maka di sini yang menjadi catatan bagi kita ya adalah dari sisi uh, amal perbuatan keseharian kita kecuali orang-orang yang betul-betul dikaruniakan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Contoh misalkan ada seseorang yang memasuki masjid. Wa Kemudian dia mengeluarkan gadgetnya. Wa ya. Kemudian dia selancar berselancar ya. LIma masjid. Kita tanya kepada dia, kenapa engkau masuk masjid? Apa dia akan jawab? Apa jawaban dia? Apa kira-kira? Dia -kira? pasti akan. Dia pasti akan menjawab untuk melaksanakan salat. Kita beliau ini adalah persaksian dusta karena yang kita lihat ketika dia masuk ke dalam masjid dia masuk untuk bermain-main di dalam masjid. حتى yusalli الصلاة يصلي bahkan sebagian orang ketika dia dalam kondisi sholat sekalipun dia masih sibuk memikirkan apa yang ada di HP-nya. Anda mau Ketika dia mengucapkan salam, apa, apa yang dia lakukan? Astaghfirullah, astaghfirullah, صحيح? Apa dia beristighfar? Tidak, keluar handphone. Awalnya berakhir, lalu dia keluar handphone, dia buka. Ya. Aktivitas yang pertama dia lakukan setelah salam itu bukan beristighfar, tapi buka HP langsung dia lihat apa nih pesan apa yang masuk. Saya betul seperti ini kondisi sebagian orang. Maka di sini kita harus berusaha, ya, berhati-hati dalam uh, apa namanya uh, beraktivitas dengan gadget kita. Oh, dua, les serak. Maka di sini orang tua harus berusaha untuk menjadi suri tauladan bagi anak-anak kecil. Maka di sini orang-orang yang lebih tua mereka adalah suri tauladan bagi anak-anak yang masih kecil. Dan ini adalah tugas kewajiban mereka memberikan arahan, memberikan pelajaran, pendidikan yang baik. Tidak mesti harus dengan lisan. Karena seringkali ya, arahan yang berbentuk amal perbuatan dan suri tauladan itu lebih banyak diterima oleh hati sebagian orang. Kul masjid ya'tamid subhanahu wa ta'ala بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على هؤلاء جماعة المسجد yeah. Ay, فإذا جماعة المسجد منضبطين في المسجد لا لعب في المسجد لا جوالات لا حديث عن السياسة, تجد مسجد منضبط بإذن الله سبحانه وتعالى لأن الجماعة تريد رضا الله سبحانه وتعالى ya, kesuksesan pembangunan masjid itu sebetulnya bergantung kepada Uh, para jamaah yang sholat di masjid, apabila mereka semua disiplin uh, ketika memasuki masjid berusaha untuk fokus beribadah, tidak menyibukkan diri dengan yang lain, tidak berbicara tentang politik, pasti masjid tersebut akan dinilai sukses. Kenapa? Karena semuanya datang ke masjid, memasuki masjid untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala semata. Maka ya, apabila setelah kajian dan pelajaran ini ya, Tidak ada faedah yang kita bisa catat Dan kita bisa amalkan Melainkan ya, kondisi kita di dalam masjid lebih baik Maka ini adalah permata yang sangat luar biasa setiap kali memasuki masjid, yang diingat adalah tentang kondisi dia di akhirat nanti. Terahalah ya, Quran. kita akan melihat adanya halaqah-halaqah kajian Al Quran. cara man yusalli. Kita akan melihat juga sebagian orang fokus melaksanakan solat. cara man yqrah hadis Ada juga sebagian yang lain membaca hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran atau atau dia belajar menulis ayat-ayat suci Al-Quran dan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al ab fil Maka orang baru yang memasuki masjid ketika melihat kondisi jamaah masjid seperti ini Dia pasti akan merasakan malu untuk membuka gadgetnya al khul... al hmm. Sebagian masjid sebagian masjid di luar sana kita lihat ada sebagian kaum muslimin ketika memasuki masjid ada yang buka hp, ada yang tertawa, ada yang bercanda ada yang makan, ada yang minum hal <laughs> apakah kondisi jamaah masjid yang seperti ini ada perbedaan antara Sebagian orang yang duduk di kafe yujad. apakah ada perbedaan? bud ya pasti. bud anu ya, Harusnya kita berusaha untuk membuat perbedaan antara kafe dan masjid. Caranya adalah di sini kita harus saling tolong menolong dan bahu membahu untuk mewujudkan impian jamaah masjid. Nama, ya ini. Napa nu lana ntaawan, masjid. Sebagai contoh misalkan kita saling tolong menolong untuk membersihkan masjid. Ya, e, Dimana kita merasakan senang dan bahagia dengan e, bersama-sama membersihkan masjid. Anyway, Baik. ولا تسأل من هنا يا الله هذا هذا من هنا السجاءة ولا من الصغير أو الكبير يعني في طلب العلم سواء Kata beliau, Taala bahwa di sini tidak ada perbedaan antara anak-anak uh, ataupun dewasa di dalam mempelajari ilmu. Nah. Kita tidak jarang melihat orang-orang ya. tua justru malah memiliki semangat yang lebih besar daripada ya anak-anak dia lebih semangat dalam menghafal dalam menghadiri kajian dalam segala dalam segala hal yang berkaitan dengan ilmu an <tuh> ya kita meminta harusnya meminta kepada siapa agar dia bisa mengajarkan kita ilmu mana yang siapa yang mengajari kita ilmu Allah Subhanahu wa taala sahih اذا اطلب من الله وصير maka di sini yang paling pertama caranya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menunjukkan kepada kita jalan yang benar dalam menuntut ilmu syari'. Ya Allah, bagaimana? Tidak bekerja Senangnya bermain di bawah dalam. بالنسبة التي بي... تريد تحضر مجلس العلم، لكن ما هو الصغار يعني يحب يلعب، ما هو يعني الصغار في المسجد، أه أنق أنق زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد الصغار يأتوا إلى المسجد أو لا؟ yang menjadi pertanyaan, apakah di zaman Nabi Alaihi Wasallam anak-anak kecil itu memasuki masjid atau tidak? Atau dahulu mereka dilarang untuk memasuki masjid? Sunnah. Apa sunnahnya? Maka di sini sunnahnya adalah kita tidak boleh melarang mereka memasuki masjid. Tapi di sisi lain, kita juga tidak boleh membiarkan mereka bermain-main di masjid, kemudian mengangkat suara mereka. Anda yeah. ketika kita melihat anak-anak kecil semangat datang masjid, ya kita, kita senang. Tushajjauh. Kita justru malah menyemangati mereka tushajjauh. untuk menghadiri masjid. Takut masya Allah, yeah. kita puji dia. Ma sagir, sigar, amin, yeah. Jangan pernah kita menggabungkan antara dua anak kecil dalam satu sof yeah. atau dalam satu perkumpulan. Harusnya kita berusaha untuk memisahkan mereka satu di kanan yang satu di kiri. Waliy Abu misalnya, Ma illa, ya. Ma illa Maka, Sikap orang tua yang benar dan bijak ketika mengajak anaknya ke masjid, jangan membiarkan mereka bermain, menjadikan mereka di samping orang tuanya. hadol. Kata beliau mana anak-anak uh, antum? Wahana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 biasa ya. uh, ada seorang ayah bertanya ya uh, dia mengatakan bahwa masalahnya anak-anakku anak-anak uh, dia ya suka bermain gadget hal telah -telah -telah -tel? maka kita bertanya kembali Apakah Antum sebagai ayahnya juga suka bermain-main di HP ya, kul, kalau seandainya jawabannya Iyacas sebab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 يقول ما يقول مثلا نحن لا نحفظ الدعاء أيوة. نقرأ في الهاتف ممكن دعاء في الصلاة أو مثلا دعاء عامة يقرأ في الهاتف ما يحفظ بعض ال يعني الأئمة مثلا يقرأ من الهاتف هذا ما في إشكال مثلا في السيارة الآن يسافر يفتح الهاتف ويقرأ دعاء السفر يصح ما في إشكال <تصفيق> Apabila seseorang tidak menghafalkan doa diantara doa-doa yang tertera di dalam sunnah Nabi Alaihi Wasallam, sebetulnya tidak mengapa ya ketika dia membaca doa tersebut yang dia belum menghafal Dia membacanya dari HP sebagai contoh yang beliau sebutkan adalah ketika safar Misalkan dia membaca doa safar dari HP itu tidak menjadi problem tidak menjadi masalah Tapi ini ya. Ya. Tapi Harusnya ini dijadikan oleh kita sebagai hal yang bersifat sementara. Karena yang menjadi pertanyaan. Sampai kapan kita tidak mau menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Mungkin ya. Kalau seandainya ini yang menjadi kebiasaan sebagian orang. Kita akan melihat nanti ketika... Uh, mereka melaksanakan salat mereka tidak mau menghafalkan surat al-fatihah akhirnya dia dia akan membaca surat al-fatihah dari HP beliau memberikan sebuah uh, catatan yang sangat penting bahwa kita umat Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah umat yang dikenal dengan hafalannya hmm. Hmm. dulu kata beliau, sebelum datangnya HP-HP yang canggih, ya seperti yang di zaman kita saat ini. Dulu kita hafal, ya nomor-nomor HP itu kita hafalkan. Sekarang setelah ada HP yang dan teknologi yang sangat canggih, seringnya kita tidak hafal nomor kita sendiri gitu. Nah. nah. هل يوجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد يكثر فيه شياطين والذي يعرف أنه شياطين يكثر في السوق يكثر في العمام في, في حديث أن المؤذن إذا أذن الشيطان ماذا؟ يفر ويتخلل بين الصفوف حديث كثيرة وردت أن الشيطان يأتي إلى المسجد نعم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 di tempat-tempat uh, rusak ya. setan tidak bersemangat untuk mendatangi tempat-tempat uh, tersebut untuk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 Kata beliau, sunnahnya ketika di bulan Ramadhan dua-duanya dilakukan. نعم. Yaitu memperbanyak bacaan al-Qur'an dan juga berusaha untuk mengkaji tafsir al-Qur'an. Seorang Muslim itu tidak memilah atau tidak meninggalkan sebagian uh, kewajiban yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan mengamalkan sebagiannya justru kita harus berusaha untuk menggabungkan antara membaca Al-Qur'an dan berusaha untuk mentadaburi isi Al-Qur'ah. Kita bersungguh-sungguh bersemangat membaca Al-Qur'ah al berjalan eh bersamaan dengan mentadaburi dan memahami isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Naam. misalnya, tafsir. Kalau sedang datang waktu malas misalkan membaca tafsir Al-Qur'an, tidak mesti kita harus membaca. Kita bisa mendengarkan tafsir Al-Qur'an dari situs-situs e, yang terpercaya ya, dari guru-guru yang terpercaya misalkan أخوانا, في خطر, في yeah. Boleh memberikan sebuah kita harus bahwa kita semua di zaman uh, seperti ini sedang berada Fitnah uh, dengan Fitnah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Fitnah subhanahu wa ta'ala kita kita semuanya Fitnah Fitnah kita hindari. Nah, masjid kita harus memberikan konsentrasi terbesar kita itu untuk masjid. Nah, Jember, Jember, nash Jember, kita Jember, kita Jember, Jember, Jember, Jember, Jember, Jember, Jember, Jember, Jember, Terbaik di mana anak-anak mendapatkan pelajaran di dalam masjid. kama Sallallahu Alaihi Wasallam Harusnya kita berusaha untuk saling tolong menolong. Kita berkumpul, bahu membahu, tidak sendiri-sendiri dalam dalam mewujudkan impian indah ini. Nama. Allah Subhanahu Wa Taala anur anil haqq haqqan wa azqna ittiba'a al-batil al-batil wa azqna ijtinaba allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in wa ربنا في الدنيا حسنة وفي حسنة عذاب النار والله أعلم محمد وعلى وصحب وسلم وجزاكم الله خير kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa kita memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa baik tersebut. Beliau juga mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehadiran dan antusias antum semuanya. Semoga Allah memberikan ganjaran terbaiknya untuk antum semua. Assalamualaikum